gue sudah sudah oh, sudah ya. selain selain selain. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maaf ya tadi <coughs> uh, ya gue nggak apa diri ya karena tim jadi sama-sama ya walaupun pak diri atau saya ya nah uh, dalam arah tujuan organisasi tadi memang yang paling berperan adalah CEO atau Chief Executive Officer, ya CEO itu adalah katakanlah orang yang memiliki apa namanya, memiliki alasan atau yang memiliki arah tujuan bagaimana organisasi itu mau dibawa kemana. Ya, alasan organisasi itu ada. Nah, itu eh, biasanya adanya di CEO atau di... Eh, kalau pengambilan keputusan secara individu ya, atau di top management team. Kalau memang pengambilan keputusan itu dilakukan secara tim. Nah, dalam hal pengambilan keputusan itu sangat tergantung dari desain organisasi yang dimiliki oleh setiap organisasi tersebut. Kalau organisasi itu menganut sistem satu, itu sudah, sudah pasti pengambilan keputusan itu tunggal oleh orang yang paling uh, tinggi atau akan top management atau CEO ya yang paling tinggi. Tetapi kalau uh, pengambilan keputusan itu dilakukan secara tim, maka itu akan menunjukkan bahwa organisasi ini biasanya desainnya adalah sistem 4. Sistem 4 itu apa? Demokrasi partisipan. Sedangkan sistem satu itu otokrasi atau dalam konteks teori organisasi, Sistem satu itu biasanya masuk ke teori pasif. sedangkan sistem empat itu masuk ke teori modern. Nah, tergantung dari desain organisasi masing-masing uh, organisasi tadi dalam mengambil keputusan. Nah, tujuan sehingga tujuan official organisasi itu bisa disebut visi misi. Nah, dalam konteks ini. Kita lihat misi, ya misi adalah alasan mengapa organisasi itu ada. Kemudian misi juga menjelaskan nilai, aspirasi, dan keberadaan organisasi. Nah kadang-kadang disebut official goal. Nah official goal inilah yang membatasi kegiatan usaha dan lebih memfokuskan pada nilai pasar dan konsumen yang membedakan organisasi. Dalam contoh organisasi Universitas Juanda, organisasi Universitas Juanda itu memiliki visi Menjadi universitas riset yang menyatu dalam tauhid dan diakui dunia. Ada tiga konteksnya: riset, kemudian uh, menyatu dalam tauhid, dan diakui dunia ada riset, ada tauhid, ada dunia di situ. Nah, uh, untuk mencapai visi tersebut, maka dijabarkan dalam bentuk misi. Misinya, misalnya, hmm, menyelenggarakan Pancasila Dharma menyelenggarakan Pancadharma eh, yang terdiri dari meliputi pendidikan penelitian pengabdian kepada masyarakat profesionalitas dan ketahuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional cerdas sosial dan unggul serta menjadi manfaat bagi rahmat segenap alam itu salah satu contohnya nah, misinya misalnya menyelenggarakan pancadharma nah ketika uh, golnya adalah gol uh, visinya adalah riset ohid kemudian uh, dunia bagaimana untuk meraih itu dijabarkan dalam uh, kegiatan pancadharma mulai dari pendidikan penelitian pengabdian kepada masyarakat Profesionalitas dan ketahui, nah, ketika bicara tentang pendidikan, ya pendidikan itu misalnya hmm, harus bisa mencapai riset tauhid dan dunia tadi. Uh, diarahkan, misalnya, mana dulu yang mau dicapai? Semuanya harus berbarengan, misalnya riset, nah, maka sebagian bahan kuliah atau materi perkuliahan itu adalah hasil-hasil riset dari dosen. Kemudian mahasiswa juga dididik untuk bisa melakukan riset, misalnya riset kecil-kecilan, membuat makalah. Nanti uh, turunannya setelah itu bisa ke publikasi untuk dunia ya. Mahasiswa bukan hanya menulis untuk tugas dosen saja. Nah kalau perlu hasil tugas dosen ini bisa dipublikasikan di jurnal. Kalau perlu di jurnal internasional misalnya. Sehingga nama mahasiswa itu bukan hanya beken di Facebook atau di IG, tapi uh, nanti aktualisasi dirinya itu naik. Kalau sekarang kan dosen, mahasiswa masih aktualisasi. aktualisasi di publikasi internasional. Ya pelan-pelan uh, misalnya orientasi mahasiswa dan dosen tuh berubah. Jadi kalau mau main uh, apa namanya selfie sertian self-sertiannya itu adalah publikasi di jurnal, bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, bukan lagi karena keterpaksaan, tapi menjadi sebuah passion. Ya. Uh, kalau sekarang kan kiblatnya misalnya anak-anak muda kan k-pop misalnya ya, nah nanti Bagaimana supaya k pop ini berubah, misalnya ke arah intelektual pop, misalnya, ya? Atau uh, kalau yang Muslim, empop Muslim pop, nah, uh, untuk untuk itu, maka semua stakeholder uh, itu diarahkan bagaimana untuk bisa mendukung tujuan official organisasi tadi, ya karena di situ juga tujuan ofisial, ofisial ini menunjukkan adanya kegiatan usaha kegiatannya itu kan tadi pancadharma kemudian menunjukkan adanya nilai nilai itu contoh bisa corporate culture ya misalnya kalau Unida itu 21 nilai karakter tohib, 21 NKT nah kemudian ada pasar ini pangsa pasarnya kemana dari dari visi misi tadi sudah terlihat, ini pasarnya akan kemana. Tentu, orang-orang, kalau ke universitas Yonar, misalnya, anak-anak muda yang gaul, yang nyarinya tren uh, modern pergaulan, gitu, mungkin tidak akan memilih universitas Yonar karena merasa tidak sesuai. Universitas Yonar kan cita-citanya menghasilkan lulusan yang cerdas. Yang cerdas apa? Intelektual, spiritual, emosional, sosial. Bahkan menjadi rahmatan realamin. Nah Kalau sudah seperti itu, berarti kan orang-orang yang masuk Universitas Jualanya itu paling tidak memiliki orientasi terhadap nilai-nilai. Nilai-nilai tohir nilai-nilai kemanusiaan, nilai spiritual, nilai sosial. dan orang-orang yang diharapkan bisa mumpuni. Lulusannya itu boleh, misalnya dia penggemar K-pop, tapi eh, tapi dia juga mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, misalnya ya nilai-nilai agama. Nah, itu akan menunjukkan rasa dan konsumen yang membedakan organisasi, sehingga memang kalau dilihat, tetap di universitas di Bogor, misalnya ada universitas Juanda ada Pakuan, ada UIK, itu katanya beda. Pangsa pasarnya beda. Jadi kita nggak bisa eh, dikatakan bersaing dengan UIK atau bersaing dengan Pakuan. Karena tentu yang memilih Universitas Juanda itu adalah orang-orang yang khusus. Milih ke Pakuan. UIK misalnya, UIK secara tegas Universitas Islam lakukan secara tegas Universitas umum bisa nah Universitas Juanda ini Universitas umum namun nilai-nilai yang dibangun adalah nilai-nilai ketahui dan yang membedakan sebuah organisasi dari organisasi lainnya selanjutnya tujuan operasional dan tujuan strategi nah dari visi misi tadi akan diturunkan menjadi tujuan strategis lima tahunan, kemudian tujuan operasional satu tahunan. Nanti kalau tujuan operasional ini digabung dengan uh, keuangan anggaran, maka akan menjadi RKAT, uh, ya, uh, RKAT ya rencana kegiatan anggaran tahunan. Jadi antara antara kegiatan dan anggaran digabung. Nah tujuan operatif ini merupakan prosedur operasi organisasi yang aktual. Menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi. Tujuan operatif menjelaskan secara spesifik ukuran outcome dan menekankan pada jangka pendek. Tujuan operatif menekankan pada kerja kinerja, batas pengendalian, perbaikan, adaptasi, dan aktivitas produksi. Tujuan spesifik dari masing-masing tugas melengkapi arah keputusan, dan aktivitas departemen dari hari ke hari. Nah, di sini untuk tujuan operasi operatif ini atau tujuan operasional ini tentu harus memiliki baseline. Baseline -nya itu apa? Baseline itu karena, karena situasi, situasi terkini. Misalnya kalau uh, rencana operasional Universitas Juanda, katakan ya, di bidang pendidikan. Apa uh, indikatornya dari sebuah IPK lulusan minimal 3,5 bisa nah eh karena situasinya seperti apa Oh sekarang Universitas Juanda di ke ke Wisuda keempat ke sudah ke 33 itu sudah pada karena situasi rata-rata IPK mahasiswa untuk S1 itu 3,3 tinggi Lebih dari 3,0 ya. Standar nasional minimal 3,0. Nah, targetnya misalnya 3,5. Jadi, dari bagaimana mencapai 3,3 ini menjadi 3,5. Jadi, karena situasinya 3,3, targetnya 3,5. Caranya bagaimana supaya IPK lulusan 3,5 pakai strategi di situ yang dijabarkan dalam tujuan operasional. Nah strateginya apa? Misalnya dengan hmm, untuk meningkatkan hmm, kualitas lulusan tentu kualitas inputnya juga harus hmm, dinaikkan. Berarti penerimaan mahasiswa baru minimal supaya tidak terlalu berat dalam hmm, menargetkan IPK lulusan gitu ya kemudian prosesnya itu kan dari input kemudian prosesnya proses perkuliahan tidak boleh misalnya juga dosen itu kemudian tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran itu juga harus naik kalau itu naik otomatis IPK mahasiswa juga naik kalau mahasiswa bahagia ikut kuliah insya Allah misalnya nilainya pasti bagus tapi kalau mahasiswa merasa terpaksa ikut kuliah tidak dari hati, ya, tidak karena keikhlasan, dan tidak karena tujuan. Hanya sekedar ah, daripada nganggur, misi kekosongan, udah ya kuliah. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak bisa diharapkan untuk target IPK. 3,5. Tapi, kalau mahasiswanya memang punya semangat, punya tujuan hidup, kemudian kuliah itu adalah satu alat atau satu cara untuk mencapai tujuan hidup tadi. Tentu dia akan ikhlas, akan semangat, akan bahagia. Nah kalau sudah itu maka insya Allah nilainya pun akan bagus. Nah kemudian menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh organisasi. tadi ya. Jadi organisasi itu strateginya apa? Nah itu apa yang dilakukan itu. Untuk mencapai IPK. Kemudian untuk mencapai target berikutnya adalah masa studi idenya masa studi normal katakanlah untuk S1 4 tahun. berapa current current situasi masa studi lulusan terakhir ya. Ternyata 4,3. Berarti 4 tahun lebih dari lebih 3 bulan. karena seperti itu. Berarti kan ini targetnya berapa? Nah kalau itu masih bagus ya 4,3. Atau katakanlah 5 tahun. Targetnya berapa? nutrunen dari mata tahun itu 4,3 ya. Nah, ternyata kalau kalau mau target masa studi menurun berarti harus ada percepatan kuliah mahasiswa. Maka diselenggarakanlah semester pendek atau ujian perbaikan mutu PM. Nah, dalam rangka mempercepat mahasiswa untuk lulus dan memperbaiki nilai kalau UPM misalnya untuk perbaikan nilai-nilai yang C, D, E bisa diperbaiki di e, melalui fasilitas UPM, sehingga nanti IPK bisa naik dan masa studi juga menjadi e, bisa tepat waktu ya bisa empat tahun atau bisa menjadi tiga tahun enam bulan satu hari. Misalnya anda ingin menjadi lulusan tercepat. Nah, lulusan tercepat di Universitas Juanda itu adalah 3 tahun 6 bulan 1 hari dengan IPK minimal 3,5. Nah, bagaimana men-setting diri Anda sendiri misalnya untuk bisa mencapai IPK 3,5 dan lulus di 3 tahun 6 bulan 1 hari. Supaya menjadi lulusan tercepat itu bisa disetting. Dengan cara misalnya kuliah lulus terus bagus di 3,5 gitu ya. Sebenarnya kan sederhana ya kalau pengen nilai bagus tuh kuliahnya rajin, kemudian tugas di kerjakan, ikut, uas ikut, nilainya nggak terlalu jelek lah. Sekurang kurangnya kalau rajin lah ya sekurang kurangnya pasti lulus walaupun nilai cek misalnya. Tapi kalau sudah tidak rajin, meskipun nilainya bagus ya dosen juga mungkin menurunkan nilai. Ah, dia kan eh, apa namanya, kehadirannya kurang dari 50%, nggak Boleh kan ikut ujian, nggak lulus aja deh, misalnya. Nah, kalaupun mau bolos, silahkan diatur, karena 75% kehadiran baru boleh ikut ujian. Jadi, kalau mau bolos, hitung-hitung satu kali sebelum UTS, satu kali setelah UTS, gitu ya. jadi eh, dihitung dari kehadiran dosen. Nah, itu liciknya dosen dari kehadiran dosen bukan bukan dari waktu kehadiran jadi kalau dosen tidak hadir ya tidak dihitung itu okay, ya baik uh, itu tujuan operatif ya nah kemudian ada overall performance kinerja secara keseluruhan ya keuntungan merefleksikan keseluruhan kinerja organisasi profit jadi tampilan kinerja itu sangat ditentukan dari tujuan organisasi itu sendiri, kalau organisasinya profit pasti tujuannya adalah keuntungan karena itu maka ketika memperoleh keuntungan, maka dianggap kinerjanya baik kalau rugi, maka kinerjanya tidak baik nah keuntungan yang diekspresikan dalam bentuk net income, keuntungan dibagi atau pengembalian investasi itu yang dimaksud dengan keuntungannya. Kemudian tujuan keseluruhan adalah pertumbuhan dan volume output terutama bagi organisasi non profit. Nah, kalau organisasinya non profit, maka biasanya dia uh, tujuannya adalah pertumbuhan atau volume output. Misalnya dari tadinya hanya memiliki 5 program studi, maka universitas itu berkembang menjadi memiliki 19 program studi. Oh. Ya, itu dianggap Pertumbuhan atau volume outputnya berkembang. Kemudian bisa juga misalnya kantornya memiliki cabang di berbagai daerah. Nah itu keuntungan yang sifatnya non-profit. Berupa pertumbuhan dan volume. Kemudian pertumbuhan diartikan sebagai bertambahnya penjualan atau keuntungan. Nah volume output merujuk pada total penjualan atau sejumlah produk atau jasa yang dikirimkan nah organisasi non profit ini tidak memiliki tujuan keuntungan tetapi mereka memiliki tujuan yang spesifik untuk memberikan jasa jadi tidak selalu organisasi itu tujuannya adalah keuntungan sangat tergantung dari jenis organisasinya boleh jadi dalam satu waktu tujuannya keuntungan sangat terasa Nah tercapainya satu tujuan Boleh jadi melemahkan tujuan yang lain Misalnya walaupun organisasi, organisasi profit Misalnya dia bertujuan tahun ini Untuk mengembangkan pasar Berarti menambah konsumen Nah ketika mengembangkan pasar Strategi yang dibuat adalah memberikan diskon Atau memberikan eh, hadiah misalnya ya. Nah otomatis dengan memberikan diskon Yang tadinya misalnya diskon 50% yang tadinya harganya 100 konsumen bisa membeli dengan harga 50 artinya si perusahaan juga kehilangan keuntungan 50 tetapi dengan menurunnya harga maka si konsumen akan bertambah yang tadinya konsumen tersebut tidak bisa menjangkau di angka 100 maka dia begitu diturun dengan harga jadi 50 dia menjadi terjangkau gitu sehingga pangsa-pasar menjadi lebih luas namun kalau untuk perusahaan profit biasanya jarang dengan eh, apa namanya diskon 50% itu bukan sebuah pilihan mereka lebih memilih beli satu gratis satu dibandingkan dengan diskon 50% kenapa karena kalau beli satu gratis satu itu barang yang kejual dua harga yang masuk tetap tapi kalau beli E, diskon 50% barang yang dijual tetap satu atau ada cara lain misalnya perusahaan yang melakukan itu seperti e, apa namanya matahari misalnya ya Nah kalau beli misalnya ada cashback ada voucher bukan cashback, dapat voucher voucher misalnya 100 ribu, ribu tapi harus beli barang dengan kode tertentu nah, akhirnya nanti nggak selesai-selesai itu belanjanya karena inta yang vouchernya dibeliin lagi be lagi misalnya. sama juga di mitra 10 misalnya tapi bentuknya cashback jadi belanja barang tertentu kemudian dia dapat cashback dan bisa dibelanjakan pada hari itu juga Nah itu kan lebih menguntungkan buat perusahaan dibandingkan dia memberikan diskon kalau diskon uangnya lost tapi kalau cashback berupa voucher ya voucher belanja itu pasti uangnya kembali lagi kalau dia belanjakan, ya uh, tetap belanja di situ, Pak. Kalaupun dia tidak belanjakan, ya, itu menjadi keuntungan dari perusahaan. Jadi um, bisa saja bentuknya dalam bentuk cashback, ya, tapi itu lebih Daripada diskon, ya. Nah, ini beberapa strategi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya profit, ya. Maupun uh, non-profit. Nah. Um, jadi, di sini sebutkan organisasi non-profit itu tidak memiliki tujuan keuntungan, tapi tujuan yang spesifik, misalnya seperti universitas. Ya. Universitas itu tujuannya spesifik, menghasilkan lulusan. Walaupun mungkin dalam perkembangannya dia bisa untung, bisa juga tidak untung, misalnya. Hmm, kalau dia tidak untung, contoh dalam masa pandemi, beberapa mahasiswa tidak bisa daftar ulang misalnya, ya, atau tidak bisa daftar ulang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ya. Menurun tuh, otomatis kan pendapatan universitas menurun. Nah, walaupun tidak break even point, walaupun tetap eh, apa ya defisit, universitas ini nggak dibubarkan. Beda dengan perusahaan profit. Perusahaan profit kan kalau dia tidak break-event point, dia dibubarkan. Ngapain bikin perusahaan tapi rugi? Kan tujuan bikin perusahaan itu untuk untung. Nah kalau universitas kan memang tujuan bukan untuk untung. Tapi untuk mencerdaskan bangsa, atau anak seperti itu. Sehingga ketika rugi, tidak bisa secara serta-merta langsung dibubarkan. Atau misalnya ada program studi yang defisit misalnya kalau di pasca itu kan ada uh, program studi yang mahasiswanya hanya lima tiga sementara dosennya doktor s 3 semua gitu kan uh, secara dari sisi uh, apa namanya penggajian lebih mahal tapi pendapatan sedikit nah tidak bisa secara otomatis udah deh bubarkan jangan memelihara prodi yang tidak untung karena akan menjadi beban tetapi evaluasi dulu Nah, kalau memang sudah tidak bisa diapa-apain, tidak bisa dinaikkan, ya. nah, bisa saja mengambil kebijakan, misalnya menutup atau menutup sementara prodi tersebut. Nah, tapi itu sebuah kejadian langka, biasanya. Walaupun sekarang beberapa universitas sudah mulai memikirkan tentang aspek keuntungan, tidak eh, orientasi, kenapa harus memelihara prodi yang tidak menguntungkan misalnya itu sudah mulai mulai menjadi wacana kalangan universitas misalnya dan mereka sudah mulai membuka prodi baru yang menurut mereka itu paling banyak diminati karena akan menutupi kekurangan atau kerugian dari sebuah uh, universitas itu jarang ada universitas yang uh, apa ya namanya eh, kecuali kecuali pemulang misalnya ya. Kamulah itu kan universitas dengan jumlah mahasiswa yang sangat luar biasa, tetapi manajemennya sangat, nah sehingga bisa membuat, namanya, membangun sarana prasarana yang uh, banyak, ya yang bagus, karena karena memang mahasiswa jumlah mahasiswanya banyak, nah itu uh, itu beberapa contoh untuk Overall performance performancenya untuk menilai keseluruhan dari kinerja organisasi. Nah, dalam organisasi tadi ada yang disebut dengan input. Salah satu input itu adalah resource sumber daya. Nah, sumber daya ini mengacu pada akuisisi kebutuhan material dan sumber keuangan. Walaupun sebetulnya sumber daya ini kalau kita melihat secara Manajemen misalnya, ada lima main money, material, metode, mesin, plus satu lagi informasi. karena di masa sekarang informasi ini menjadi sumber daya yang penting. ya Nah, itu untuk yang research. Nah, kemudian, pasar ya, pasar itu dihubungkan pada pangsa pasar atau pendirian pasar organisasi. Tujuannya adalah tanggung jawab departemen pasar penjualan dan perubahan. Jadi dalam sebuah organisasi tetap mesti ada sumber daya yang bisa menggerakkan organisasi tersebut. Kalau tanpa uang, sebuah organisasi juga tidak bisa berjalan dengan lancar. ya. Nah, kemudian harus ada pasar yang bisa menampung produk tadi. Produk tadi mau di lain. Ya, ke pasar. Misalnya. Nah, bagaimana produk-produk kita tentu harus ada departemen penjualan dan periklanan jadi ada iklan ada promosi sehingga pasar kita ini bisa bisa kita kuasai ya nah dalam kaitan undang-undang monopoli memang kita tidak bisa menguasai lebih dari 30 persen pasar Oleh diri kita sendiri Nanti terkena undang-undang monopoli Beberapa hmm, Beberapa perusahaan besar Di dunia ya, Ada yang terjebak kepada undang-undang Monopoli Karena dia menguasai pasar lebih dari 30 persen Sehingga misalnya secara pengambilan uh, Dia harus didengar, ya, misalnya Untuk membayar Kepada pesaingnya atau bekerja sama dengan pesaingnya beberapa beberapa kemudian melakukan merger atau kerjasama dengan pesaingnya. Nah kalau di Indonesia juga hampir ya hampir terjebak kepada uh, monopoli pasar. Misalnya dalam kasus terigu, terigu yang kita lihat di pasaran di pasar tradisional misalnya yang di kilo di kilo eceran itu sebenarnya Terigu impor. Nah Terigu yang diproduksi di Indonesia itu adalah terigu kemasan. Nah, hanya memang bahan bakunya juga dekat dari impor. Hanya diproduksinya di Indonesia. Nah, itu hampir menguasai 80% pasar. Nah, itu sudah kena undang-undang monopoli. Kalau undang-undang monopoli dilakukan di Indonesia, itu terkena pasal monopoli. Tapi karena eh, belum sepenuhnya, ya, mungkin belum sepenuhnya dilakukan sehingga masih ada beberapa produk yang menguasai pasar lebih dari, 30%. baik kemudian ada pengembangan pegawai. Nah, pegawai itu termasuk sumber daya, ya, yaitu sumber daya manusia. Ini termasuk input yang mengarahkan atau menjalankan roda organisasi, maka pegawai itu pun harus dikembangkan. Misalnya dengan melakukan pelatihan, promosi jabatan, menjamin tingkat keamanannya, dan pertumbuhan pegawai. Pertumbuhan pegawai itu dalam dalam arti pegawai itu bertambah terus-menerus. ya Itu baru menunjukkan organisasi berkembang. Organisasi berkembang salah satu indikatornya adalah pengembangan pegawai. Sedangkan pelatihan itu termasuk pengembangan dari aspek uh, keahlian, ya keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Promosi adalah jaminan bagi anggota organisasi yang bekerja dengan baik, memiliki kinerja yang baik untuk bisa naik dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Nah keamanan itu menjamin bahwa anggota organisasi itu dijamin keamanannya baik keamanan secara fisik spiritual maupun keamanan dalam hal bekerja. Artinya dia tidak akan tiba-tiba uh, dipecat dalam uh, konteks dia tidak memiliki kesalahan apapun. Nah kalau sekarang ini pekerjaan yang memiliki tingkat keamanan yang paling tinggi itu ya PNS. PNS memang uh, tidak bisa semena-mena begitu saja dipecat. ya Kecuali dengan sebuah kesalahan yang luar biasa. Misalnya, ya. Dengan rasa amannya PNS itu lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta. Sehingga misalnya beberapa oknum, oknum BNS misalnya, kadang-kadang ada yang masih eh, tidak bekerja seharusnya pada jam-jam kerja misalnya ya. Ada, itu oknum yang seperti itu. Beda dengan organisasi perusahaan swasta. Karena perusahaan swasta itu begitu kinerjanya kurang bagus maka eh, dia bisa saja tiba-tiba dipecat. Jadi rasa amannya berkurang atau berbeda. Rasa amannya lebih rendah dibandingkan dengan PNS. Ya. Nah, Selanjutnya ada inovasi. Jadi organisasi bukan hanya menjalankan perencanaan atau tujuan strategis maupun tujuan operasionalnya saja, tapi juga harus memiliki di zaman sekarang ini inovasi inovasi itu menjadi sebuah mainstream sekarang ya. Jadi semua orang, semua organisasi diarahkan bagaimana supaya bisa melakukan inovasi. Nah, inovasi ini diarahkan pada fleksibilitas internal dan kesiapan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tidak diduga. Inovasi sering dikaitkan pada jasa baru, produk baru atau proses produksi. Nah, kalau uh, tidak ingin produknya jenuh, maka harus ada inovasi. Inovasi itu bisa dalam berbagai hal, boleh dari aspek peralatannya, misalnya, atau e, metodenya, ya, itu ada inovasi. Yang jelas misalnya e, membuat kondisi organisasi itu semakin kondusif, ya, semakin berkembang, karena ada tujuan-tujuan baru, ada produk baru, ada jasa baru, dan ada proses proses produksi yang baru misalnya hmm, kalau zaman sekarang misalnya dari ya. ini kan awal-awal menjadi produk baru karena biasanya kita tetap muka di kelas nah kemudian dibuatlah inovasi dengan cara blended ya. katakanlah melalui lms atau melalui zoom uh, atau melalui uh, cisco webex ya dulu pakai cisco webex pak Biri di kelas saya di ruang saya misalnya kita menggunakan uh, fasilitas cisco untuk telekonten dengan mahasiswa nah pada saat itu itu dianggap sebagai inovasi baru membuat gairah perkuliahan menjadi uh, lebih smart tapi kemudian begitu di masa pandemi semuanya bera beralih ke uh, daring pakai zoom meeting semuanya ya mahasiswa dilarang ke kampus dan juga hanya 25 ke kampusnya. gitu ya. Hmm. Nah, ini lama-kelamaan juga bisa menjadi jenuh. Mahasiswa sudah rindu lagi sama kampus yang tadinya ini adalah produk baru, proses produk baru, malah menjadi jenuh. Pengen lagi konvensional kayak dulu, tatap muka lagi, rindu lagi, misalnya. Nah, maka harus dicari lagi nanti inovasi apa lagi yang bisa membuat gairah proses produksi ini terus meningkat. Ya. Nah intinya adalah sebuah organisasi itu menghasilkan produk dan jasa. Maka di sini ada produktivitas. Nah produktivitas ini diarahkan pada sejumlah output yang dihasilkan dari sejumlah sumber ataupun input. Ya, kan input proses produksi kemudian output-output menjadi outcome-outcome menjadi pindik lagi untuk in-input kalau dalam universitas inputnya siapa salah satunya adalah manusia mahasiswa kemudian proses produksinya apa perkuliahan outputnya apa lulusan outcome-nya apa lulusan tadi diterima oleh masyarakat sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Juanda efeknya Feedbacknya adalah jumlah mahasiswa baru meningkat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap universitas juana meningkat. Muter input proses output, outcome, feedback, kembali lagi ke input. Nah, strategi. Untuk mencapai tujuan hati perlu ada strategi. Nah, strategi itu apa? Sebuah rencana untuk interaksi dengan lingkungan yang kompetitif ke arah pencapaian tujuan Jadi ada strateginya, ada rencana interaksinya Bagaimana supaya tujuan ditercapai Tujuan didefinisikan kemana organisasi itu akan dibawa Sedangkan strategi adalah bagaimana organisasi itu sampai di, mana, sampai di sana Jadi tujuan itu adalah kemana organisasi dibawa strategi itu bagaimana organisasi sampai di sana, jadi tujuannya misalnya kita mau ke Bandung strateginya apa? ya naik mobil untuk bisa sampai ke Bandung, atau naik kereta, atau naik pesawat, misalnya, atau naik kereta cepat nah itu kan strateginya tergantung kita mau sampai ke sana kapan mau aman atau tidak dengan biaya berapa gitu kan nah, itu harus dihitung di dalam generic strategi adalah ide pokok tentang bagaimana perusahaan bisa berkompetisi dengan baik dalam sebuah pasar. Jadi tentu harus memiliki strategi yang baik supaya bisa bersaing, berkompetisi di pasar. Apa itu strategi generik? Pertama, biaya kepemimpinan rendah. Kenapa biaya kepemimpinan rendah? Dalam beberapa perusahaan, khususnya perusahaan swasta, Biaya kepemimpinan itu sangat cumbang dengan biaya pegawai. Dulu Tanri Abeng pada masa rezim Sungarto ya, rezim Sungarto periode keempat kalau nggak salah. Sempat menjadi menteri. Berarti di antara sebelum tahun 98-an ya, berarti tahun 90-an lah kakak. Tandri Adweng itu dulu sebelum menjadi menteri, itu adalah manajer sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Abu Rijal Berapa Abu Rijal membayar Tandri Adweng untuk menjadi manajer? Satu miliar. Sehingga terkenal pada saat itu manajer satu miliar. Berapa pegawai? Gaji pegawainya? Kalau misalnya gaji pegawainya katakanlah 3 juta ya. Berarti kalau 1 miliar itu berapa pegawai? Kalau 3 juta dikali 1000 berarti eh 3 miliar ya. katakan berarti 30% berarti sekitar 300-an ya. Jadi satu gaji manajer berbanding 300-an. Nah, kalau gajinya 1 juta berarti kan satu banding 1000 nah untuk uh, strategi gaji dia kepemimpinan rendah jadi diturunkan jangan terlalu ekstrim gajinya jadi misalnya kalau pegawai gajinya satu juta maka pimpinan manajernya gajinya 10 juta ya. walaupun misalnya itu pun masih, tapi paling tidak itu satu banding 10. tidak sampai atau kalaupun mau misalnya satu banding 20. jangan sampai satu banding Seratus, terlalu, atau lagi satu miliar seribu, kan, terlalu, um, apa namanya, terlalu jumlah. Kemudian buat dan pasarkan produk yang unik dan berbeda. Jadi produknya harus beda, unik. Kalau misalnya produknya sama-sama sabun mandi, apa yang membedakannya? Yang satu misalnya pakai antiseptik, yang satu lagi pakai antiseptik, kan sama tuh. Nah, satu pakai pewangi satu lagi pakai pewangi Nah, kalau kalau kita mau spesifik, ini harus beda. Maka pakailah logo halang. Akhirnya yang lain juga pakai logo halang. Nah, apalagi misalnya yang beda, pakai tambah lagi vitamin K misalnya, supaya menguatkan, menurunkan kulit. Atau vitamin E, sehingga menjadi lebih spesifik, menghasilkan produk sabun mandi, ada antiseptiknya, ada pewanginya wangi, ya. Kalau kemudian uh, mengandung vitamin K, bisa mengencangkan kulit, membuat kulit lebih muda 10 kali, misalnya. Ya. Nah, itu kan um, produk menarik. Kemudian fokus pada satu segmen pasar tertentu atau konsumen atau grup konsumen tertentu atau pembeli industri. Jadi, ini pasarnya buat siapa? Kalau universitas tuh ini segmen pasarnya yang mana? Harus jelas. Misalnya, oh anak-anak gaul atau anak-anak islami, atau yang mana, nah itu segmen pasarnya harus jelas. Kalau lihat produk eh, ayam goreng di televisi, ada satu produk tertentu yang dia memfokuskan segmen pasarnya itu kepada anak kecil. Sehingga ketika apa namanya ya? ketika iklannya itu, ada iklan anak kecil. Tapi anaknya itu kan bawa bapaknya, bawa ibunya, bawa tantenya, bawa om. Akhirnya semua orang masuk ke produk ayam goreng tersebut. Kemudian misalnya produk sabun cuci ada yang eh, produk tadi iklannya itu menggunakan mesin cuci ada yang tidak menggunakan mesin cuci nah itu juga segmen pasar ini mau pasar yang mana mau menengah ke bawah atau bawah ke bawah atau menengah ke atas atau atas ke atas kalau trisakti misalnya kenapa trisakti walaupun mahal tapi muridnya banyak karena segmen pasarnya jelas dia membidik orang-orang kaya dari menengah atas ke atas. Nah, sehingga e, orang yang masuk ke situ memang betul-betul orang yang punya uang. Dan banyak. Dan kalau orang punya uang kan tidak akan menunggak, ya Sehingga jadwal jadwal pembayaran tangan sekian e, itu pasti. Nah kalau misalnya kita ngambil segmen pasar yang menengah ke bawah atau bawah ke bawah nah itu berisiko berisiko terhadap misalnya eh, apa ya namanya eh, SPP macet penunggakan, dan sebagainya nah, makanya misalnya segmen pasarnya apa tapi misalnya universitas Anda itu dari visinya kan membantu semua orang untuk bisa menjadi sarjana nah akhirnya karena membantu semua orang berarti semua segmen nah Uh, orang kaya tentu tidak akan masuk ke sini. Kenapa? Karena dia merasa ini bukan segmen pasal. Saya, misalnya, karena di situ menengah ke bawah, katakanlah seperti itu. Nah, orang yang bawah-bawah, misalnya, memperoleh peluang untuk bisa uh, kuliah tanpa membayar di sana, lebih beasiswa. Tapi orang yang menengah bawah nanggung, misalnya, beasiswa tidak dapat secara ekonomi juga tidak mapan, itu. akhirnya di situ menjadi hambatan. Ada nunggak SPP dan sebagainya. Nah Tapi itu, tapi itu resiko pasar yang harus ditanggung karena mem, kita memilih pasar itu. Tapi kalau pasarnya pasar yang menengah atas ke atas, tapi juga bukan tanpa resiko pasar menengah atas ke atas. Mungkin dari sisi keuangan itu sama menjamin. Tapi dari aspek yang lain yang tidak bisa dijamin, misalnya, mahasiswa, di, mahasiswa menjadi tidak bisa diatur oleh dosennya, katakanlah ya, karena mahasiswanya lebih kaya daripada dosennya, misalnya. Itu contoh untuk uh, generic strategi. Kalau memang usaha organisasi itu ingin uh, tercapai, ya, mesti biaya kepemimpinan rendah produk yang unik maupun pangsa pasar yang jelas Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan? Ya apa? Silakan. Barusan siapa yang bertanya? Ada yang bertanya nggak? Silakan ada yang bertanya. Hmm. Badan, ya. ada. Eh, lanjut ya. Perbedaan tujuan. Bu, ya. assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Bu. Salahuddin Tamianus Mbak. Ya, silakan Ya, Bu hmm. Silakan Mbak. Belum terdengar suaranya terdengar suaranya